Welcome to my channel Hiltom52 Hai hai selamat pagi anak-anak semuanya Apa kabar kalian? Oke kita mulai ya Belajar online itu menyenangkan Jadi kita tidak perlu khawatir lagi tidak belajar Meskipun di rumah selama pandemi covid-19 Kita tetap bisa belajar online Ya pada kali ini seputar kali ini video pembelajaran akan Pak guru sampaikan beberapa hal yang penting ya. Di antaranya sebelum belajar kita harus mandi dulu yang bersih, memakai pakaian seragam, jangan lupa sepatu ya. Sarapan pagi tentunya juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan yang maha esa, apapun agamanya ya. Kemudian agar semangat Kita menyanyikan sebuah lagu dulu ya <tuh> Oke okay, bersama-sama ya Maju tak entar Membela yang benar Maju tak entar Hak kita diserang Maju serentak Mengusir penyerang Maju serentak Tentu kita menang Bergerak, bergerak Serentak, serentak Menerkam, menerjang, perjang Tak gentar, tak gentar Menyerang, menyerang Majulah, majulah Menang Tema 1 Subtema 1 Tumbuhan Sahabatku Pembelajaran kedua 2 Matematika Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan PPKN Penerapan Sikap yang Mencerminkan Sila ke-1 dan kedua Pancasila SBDP SBDP Beragam jenis patung nusantara Matematika membandingkan dan mengurutkan bilangan Coba perhatikan bilangan 1.782.000 ini Perhatikan yang kursor bergerak-gerak Apabila bilangan 1.782.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 7 ditempatkan? Ya, tabel di sini. Angka 1 terletak di jutaan, angka 7 di ratusan ribu. Ya. Dan selebihnya bisa kamu lihat sendiri tabel ya. Sekarang perhatikan bilangan 1.234.567. Pada bilangan 1.234.567 maka angka 1 nilainya 1 juta, angka 2 nilainya 200.000, angka 3 nilainya 30.000, angka 4 nilainya 4.000, angka 5 nilainya 500, angka 6 nilainya 60, angka 7 nilainya 7. Maka jika ditulis dalam penulisan bentuk panjang akan menjadi Bilangan 13234,57 dapat ditulis 1 juta ditambah 200,000 ditambah 30,000 ditambah 4,000, ditambah 500, ditambah 60, ditambah 7. Sampai sini cukup paham ya, semuanya ya? Silahkan baca lagi di bukunya. Untuk lebih jelasnya, nanti matematika, eh, apa soal-soalnya akan diberikan Pak guru di Google classroom ya? Lanjut ke PPKN. Penerapan sikap yang mencerminkan sila ke-1 dan kedua Pancasila. Perhatikan pada burung Garuda ini, di tengahnya ada perisai dan dalam perisai tersebut ada lima sila dengan lambang-lambang bilangannya, lambang-lambang eh, silanya. Ya, sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam, ya. Nilai-nilai dalam sila keturunan yang esa atau sila pertama antara lain takwa terhadap yang esa toleransi, penghormatan kepada agama atau percayaan lain dan kerukunan antara umat beragama. Jadi setiap warga negara memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, tidak boleh dilarang atau dikekang. Sila kedua. dilambangkan dengan tali rantai bermata bulat dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Oke. Hari kecepatan ya. Uh, sila kedua, sila kedua bisa kamu lihat di buku ya. Sekarang lanjut ke SBDP. beragam jenis patung nusantara. Ada patung Tugu Pahlawan Monas ya, tugu monumen nasional, patung Selamat Datang, patung Dirgantara. Patung Pahlawan, Patung Arjuna Wijaya, Patung Pangeran Diponegoro dan Patung Jenderal Sudirman. Monumen Nasional, Patung Selamat Datang, Patung Dirgantara, Patung Jenderal Sudirman, Patung Arjuna Wijaya, Patung Pahlawan, Patung Kemudahan Membangun, Patung Pembebasan Irian Barat. Ini tadi tidak ada ya, Patung Pangeran Diponegoro dan Tugu Peklamasi. Oke, yang lainnya ada di buku. Silakan dibacalah saja. Sekarang cukup panjang untuk jelaskan di sini. Ya, begitu sudah ya cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat.